Wow, <tuh> jalannya nanjak kayak diguntur. Hahaha, nggak sih ya? Kamu onpi. Ini SS2 ke kanan, SS1 ke kiri. ls 1 masih naik lagi. Mantap. Oh, masih. Ini teh masih LS. SLS masih dah kayak gini. Mantap. Ah, akhirnya. Start SS1. Satu meter dari titik terakhir, pickup. Iya, iya, iya, ini venue nya karacak. Ini venue Hindurox di sini, titik start SS1. Oke, okay. recording. Mau aja, yuk! Yuk, istilah. ranting drum drum back waduh <laughs> Gigi uh, berat, gigi berat Gigi berat, sorry enggak ada bereng, pak Kacau iya yeah, ya? wow waduh Allah barem hee enak G <laughs> with <laughs> <laughs> <laughs> Cukup, cukup Cukup, cukup wah, cukup Mas yang ke wall right mm -hmm. kita nya abis ini enggak lewat di bawahnya ini kita di bawahnya nih oh, di ya? iya tadi lewat mana ya? yang ss oh. yang mana ikutan itu sih? drugs? iya. terus terus bener Lurus. Lurus. Tuh, so sekarang. Alhamdulillah. Di sini aja ya? Pas. Aman, Pak. Loba Aman, Aman. Aman, aman. Tahu Eh, katap. Eh, berapa, sih? Apa ya? Upload. Berapa kilo? 2,2,4. 4 ya. Mana tani? sedap Aman tadi. Yuk, ayo Bani sudah? siap? siap? yuk, bismillah terakhir ss dengan marshall Imron yang gacor siap Ops. aduh apa Iya, yeah. yeah. licin, eh habis hujan, Baru hujan licin, tapi masih gigit. Yeah. So, wah, uh. yeah. iya, Melakukan tajam, langsung turun, Kurang sekali. Iya, yeah. ada gap, aduh, get. aduh abu, ada sungai, jangan caten, iya yeah. bisa. So. Aduh, Tekor Amraad uh. uh. Còn chơi lagi. Iya. Ini ngacir aja. Wah. Wah. Loh kan. Ini pun nih. Ada pohon. Ah. Mau pedang lo, orang. Hdde, de de de de de de de de de de de de de mas ada besi, nih eh. nempel top tanggung gas gas Ibrong terus Jadi santai pan. Jalur nembus SS3 eh SS1. Pedaling Cine, terus. Ayo Imron, ayo. Wah mantap. ya. Huh. Oh, Berlima. Tungguin. Nah, nah. Matin, nah. mantap. <laughs> jalannya, ah. Ekstrim. Ah. <laughs> jalannya ekstrim ah, <laughs> Kira -kira jalannya ekstrim rusak jalannya sama mana dia jelankan oh. <laughs> Cur.